Uh, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Berjumpa lagi dengan saya langsung di sini di Alakram Jaya, teman-teman. Uh, semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bahas itu mengenai hukum kirchof satu dan kirchof dua. Uh, tulisannya seperti di ini ya di apa namanya di internet seperti itu teman-teman bisa uh, apa menyebutnya Kirchhoff Kirchhoff atau Kirchhoff terserah teman-teman itu berasal dari bahasa Jerman kalau nggak salah jika kita li uh, lihat di Google Translate itu bacanya Kirchhoff seperti itu ya terserah teman-teman yang penting uh, bisa memahami materinya seperti itu uh, jauh sebelum teman-teman mempelajari tentang rangkaian, tentang beban, seperti itu. Mempelajari hukum Kirchhoff ini sangat penting sekali untuk memahami pola kerja dari arus dan tegangan. Terkait dengan arus, tegangan, dan beban atau hambatan, itu teman-teman jangan lupakan di materi sebelumnya yaitu tentang hukum um, yaitu mengenai arus, hubungan arus, tegangan, dan hambatan. Bahwa arus itu adalah muatan yang bergerak bergeraknya arus karena ada uh, tegangan yang mendorongnya seperti itu oke okay? arus adalah muatan yang bergerak seperti itu perlu diingat tegangan itu sama dengan beda potensial beda potensial beda ketinggian atau beda tekanan seperti itu kemudian hambatan ya hambatan uh, itu dilambangkan dengan R resistor atau resistansi atau resisten seperti itu nah itu Uh, hubungannya antar ketiganya itu dirangkum di dalam atau ada di dalam hukum Ohm. Um. Apa hubungannya dengan hukum Kirchhoff? Uh, hukum Kirchhoff itu secara umum menjelaskan mengenai hubungan ketiganya. Yang mana yang pertama hubungan uh, arus, ya arus dan yang kedua itu hubungan uh, mengenai uh, tegangannya seperti itu. Ya, uh, kemudian dalam rangkaian tertutup atau loop kemudian juga uh, terkait dengan uh, rangkaiannya itu ada beban jadi ada sumber daya berupa baterai seperti di gambar uh, ada kemudian uh, juga ada yang namanya hambatan dan hambatannya ini uh, umumnya berupa eh beban ya, ada beban seperti itu menurut saya ada beban, bebannya ini uh, kategorinya termasuk beban yang resistif atau hambatan seperti itu Beban hambatan itu contohnya resistor Dan selain resistor Hambatan yang sering digunakan Sebagai beban Atau beban berupa hambatan Selain resistor itu speaker Jadi ini ilmu ini sangat Berguna sekali bagi teman-teman Nanti ketika ingin eh, Merangkai speaker Seperti itu Sound system dan sebagainya Tetapi pembahasan kali ini Fokus kepada hukum kirchhoffnya Jadi itu pembukaannya teman-teman kemudian hukum Kirchhoff yang pertama ya teman-teman bisa lihat dari tadi itu membahas mengenai secara umum itu adalah untuk arus yang mana saya berusaha untuk menjelaskan secara sederhana seperti itu bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar kalau bahasa bukunya adalah arus yang masuk di titik percabangan sama dengan yang keluar seperti itu jadi Uh, dalam satu rangkaian dibagi menjadi berapapun cabang dari rangkaian itu maka arus yang masuk ke dalam rangkaian tersebut sama dengan jumlah semua arus yang keluar dari percabangannya jadi sigma i uh, ditambah sigma uh, sigma in ya ditambah sigma out sama dengan 0 atau uh, sigma i input I input sama dengan uh, sigma output I e output seperti itu. Jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Atau kalau digeser ke sebelah kiri uh, arus yang masuk dikurangi arus yang keluar sama dengan nol. Oke. Okay? Kemudian uh, ini rangkaian uh, hukum Kirchhoff satu ini kecenderungannya itu bekerja atau sering digunakan pada rangkaian yang paralel ingat itu ya rangka, rangkaian yang paralel umumnya pada rangkaian eh, yang paralel apanya yang paralel itu bebannya teman-teman umumnya adalah bebannya jadi kalau bebannya itu resistor resistornya itu susunannya paralel oke okay? seperti itu ingat ya hukum kicok satu kecenderungannya digunakan pada rangkaian dengan beban yang di paralel atau resistor speaker dan sebagainya itu yang di paralel Ingat dulu itu. Jadi uh, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Seperti itu. Itu perlu dipegang. itu Dan digabung dengan pemahaman kita tentang hukum Ohm um yang sebelumnya. Kemudian juga jangan lupa. Uh, bahwa ya bahwa uh, arus adalah muatan yang bergerak. Nah pegang itu. Kemudian yang kedua itu mengenai hukum Kirchhoff nah, Bahasa bukunya itu apa GGL induksi dan sebagainya ada kata-kata seperti itu ya. Kalau kita sederhanakan ya, sederhanakan hukum Kirchhoff 2 ini berbicara tentang tegangan. Kalau tadi hukum Kirchhoff 1 itu berbicara tentang arus, yang ini berbicara tentang tegangan. Oke? Saya ulangi, hukum Kirchhoff 1 berbicara berbicara lebih banyak tentang uh, arus yang kedua ini berbicara atau membahas lebih banyak tentang tegangan, yang mana tegangan sumber, ya ini saya persingkat dalam artian saya sederhanakan bahasa bukunya itu saya sederhanakan. Jadi tegangan dari sumber, ya kemudian dijumlah dengan tegangan yang masuk pada masing-masing beban, ya itu sama dengan nol. Artinya tegangan sumber sama dengan tegangan total seluruh beban yang ada. Jadi ada beban satu, beban 2 atau R1, R2, R3 dan seterusnya jika tegangannya ini ya, tegangannya ini dijumlah pada masing-masing beban maka itu sama dengan tegangan yang ada pada sumber. Itu prinsipnya seperti itu. Kami sederhanakan sederhanakan seperti itu. Dan kecenderungannya Teman -teman ya, kecenderungannya hukum Kirchhoff 2 ini ya Hukum Kirchhoff 2 ini Bekerja pada ya Umumnya bekerja pada rangkaian seri Kalau tadi hukum Kirchhoff 1 pada rangkaian paralel Yang ini pada rangkaian beban seri Seperti itu Oke okay. Saya ulangi dari awal sendiri tadi kalau hukum kirch satu eh mulai dari om dulu ya hukum om itu berbicara hubungan ketiga e, besaran yaitu fir tegangan e, arus dan hambatan hukum kirch satu berbicara lebih banyak mengenai arus hukum kirch dua berbicara mengenai e, lebih banyak mengenai e, tegangan kecenderungannya umumnya adalah pada e, rangkaian Uh, seri seperti itu oke okay? jadi ketika konsep ini kita pegang kemudian kita uh, sederhanakan lagi maka ada prinsip yang akan muncul yaitu adalah bahwa ya, bahwa pada rangkaian uh, paralel yang mana hukum Kirchhoff satu bekerja di situ tentang apa, tentang ini tentang arus ya tentang arus maka di situ ada gambaran karena yang berubah-ubah berkurang dan bertambahnya itu adalah arus maka ada gambaran di situ konsep uh, secara apa namanya tidak lah seperti itu mengatakan bahwa tegangan pada masing-masing uh, ini pada masing-masing beban itu adalah sama tapi itu perlu pembuktian ya, seperti itu kemudian pada rangkaian yang paralel eh, yang ya, yang seri yang seri yaitu yang hukum pisau dua yang lebih berbicara banyak tentang tegangan maka bisa di eh, tarik kesimpulan atau konsep bahwa arusnya yang mengalir di rangkaian seri itu tidak berubah seperti itu jadi konsep yang sering kita dapatkan itu kalau hukum kirchhoff satu itu arusnya yang berubah tegangannya tetap pada rangkaian paralel itu ya kemudian eh, pada rangkaian yang seri yang hukum kirchhoff dua itu tegangannya yang berubah-ubah arusnya yang tetap ya konsep terakhir ini tentunya perlu kita bahas lebih lanjut ya yang jelas ini konsep yang muncul dari hukum Kirchhoff satu dan hukum Kirchhoff dua. Apakah benar konsep yang tadi? Insya Allah akan ada pembahasan di video selanjutnya. Oke teman-teman ya. Itu tadi adalah pembahasan mengenai hukum Kirchhoff satu dan hukum Kirchhoff dua. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada praktikum. ya Pada praktikum rangkaian loop atau rangkaian tertutup. Seperti itu. Mengenai hubungan tiga besaran yaitu tegangan arus dan hambatan menjadi vir v i r v nya ada tegangan besaran dari tegangan ya satuannya adalah uh, volt kemudian i nya adalah intensity of current atau arus disingkat i satuannya adalah ampere kemudian r adalah resistensi atau resistor uh, atau hambatan uh, lambangnya adalah r Satuannya adalah um seperti itu. Oke, okay? itu saja dulu konsep mengenai hukum Kirchhoff digabung dengan hukum um Semoga uh, konsep ini bisa teman-teman uh, pahami dan bisa teman-teman uh, terapkan di dalam praktikum-praktikum yang insya Allah akan kita laksanakan uh, setelah video-video ini seperti itu. Oke, okay, terima kasih. Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman. Uh, kami akhiri mobil Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.